Saya dengan Fenty sebelum minum Slim Trifinity, BAB saya tuh nggak lancar dan berat badan saya itu 75 kilo Setelah melahirkan, berat badan saya tuh nggak turun, mentok di 75 kilo Tapi setelah minum Slim Trifinity, berat badan saya berangsur turun padahal saya sudah nyoba beberapa minuman pelangsing seperti teh-teh seperti itu tapi nggak e, pengaruh. Tapi setelah minum Slim Trippinity, berat badan saya berangsur turun. Dan dari bulan Februari sampai sekarang bulan Mei, saya sudah 11 kilo, loh, turunnya dari 75 sekarang 64. Jadi yang mau menurunkan berat badan, boleh coba nih Slim Trippinity-nya.